nggak ngerti masalah CUD kayak gini rasanya ini bapak kurinya dan ini saya yang membeli secara online ya enggak pakai omongan nggak perlu saya juga memaki-maki dia langsung aja bayar cash gitu ini yang benar Mas berapa ini? Mas? 200 266 ribu Pak 266 ribu. uangnya receh guys soalnya ini hasil tabungan <laughs> Kalau seandainya ini nggak cocok bisa diretur kan Mas ya? Bisa lo ya, padahal kita belinya di Shopee bisa diretur, diretur lah atau diretur itu ya. Jadi nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu marah-marah. Nanti dijelasin sendiri sama Mas kurirnya, bisa return apa enggak. berapa itu ditung dulu Mas mau dibuatin kopi dulu mas Oh boten tidak <laughs> Barangkali mau dibuatin kopi mampir dulu. ini buat ibu-ibu, bapak-bapak yang suka ngata-ngatain bapak kurir kasihan bapak kurirnya kan kerja cari uang, dia nggak tahu masalah uh, ini bahan atau barangnya apa yang dikirim nggak tahu, dia taunya cuma nggak. kurang-kurang kurang 60 6, 6 ya, kurang 66. Oke, okay, 6.000 Ini ini ini Ini saya mau ngasih tip buat Bapak kurirnya Saya kasih tip 10.000 aja Ini tip khusus buat Bapak kurirnya Ini saya kasih Bapak kurirnya nggak minta tapi waktu itu gaya dani ini dani kemarin, kemarin juga saya apa ya COD tapi kurirnya nggak mau dikasih sama saya ini saya titipkan ke temannya oke okay. oke okay guys itulah tadi ceritanya Loren COD sama kurir